Kita berlokasi di pondok Pesantren Al-Hidayah Nah, Suasana pagi di Kodok Pesantren Al-Hidayah Ini salah satu gedung asrama putri Ini Alhamdulillah suasananya sejuk dan asli sekali Nah, itu juga santri sudah keluar dari kamar, sudah siap untuk beraktivitas. Halo, tes santri lagi. Video nih, kita lagi siaran langsung. Halo, teteh. Kita lagi siaran langsung nih Teh. Cuman belum mandi. Tuh ini kawasan komplek asrama putri. Pondok pesantren boarding school Al-Hidayah yang berlokasi di Kampung Cibanten Desa Winong kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten. Ini salah satu ini pimpinannya peserta keluarganya. Ini salah satu dokumentasi kegiatan Pondok Tenterenal Hidayah. Anak-anak santri yang punya potensi yang punya bakat. Nah. Ini salah satu kegiatannya Nah ini juga rumah mudir mahad Atau rumah pimpinannya Teman-teman nih oh bersama nah santri Halo santri-santri semuanya gimana Siap untuk mengikuti belajar Mengajar di sekolah Bial hidayah sudah ada sekolah formal dekat SMP dan SMA Nah ini teman-teman nih para sahabatku semuanya kita di sini ini lokasi ini salah satu rumah Nanya. nah bersama teteh santri halo teteh ih malu-malu teteh lampaikan tangan dong teh nih teteh santri sudah mulai aktivitas mengikuti belajar tatap muka alhamdulillah dial hidayah Walaupun dari kondisi covid seperti ini tetap mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Nah, yang pasti mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini juga pelangnya. Ini pimpinan bersama orang tuanya. Ustaz terserta ayahandanya Handanya Al-Ustadz Isri Dia adalah sebagai pendiri Pondok Pesantren al ini Dan ini anaknya al ya, itu adalah segera penasih penerus ya, Ayo Nah ini Bapak itu, ah. <ganti> Semalam juga Alhamdulillah Saya sudah berjalan Ya siap, ya. oke okay. Aduh, nah, Halo Tete Hai Tete, yuk how are you? selamat beraktivitas. nih nih salah satu ini ruang lab ini kantor dan di atas adalah